Emas bullish, apakah akan bergerak ke atas, bias harian pergerakan saw, US diterlihat masih berada dalam kondisi bullish dan saat ini harga sedang terkoreksi ke sekitar area kritis.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 Sebaliknya waspadai jika harga saw USD terus bergerak ke bawah dan menembus level 1937.05 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1929.13. Sekian analisa forex untuk tanggal 11 April tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081